Namanya Nozomi Kirinya? 6, number 6 3 Oh, maksudnya duduk barengan gitu <laughs> Tuh, setengah liter. Nagoya, Nagoya desu. Mamonaku Nagoya desu. Nagoya desu. Nagoya yo. Oh, Jam 10. Jam malam. Big boy. Jam 10 malam, Big boy. Nagoya, Nagoya desu. Nagoya desu. <ns> go kudasai. to kudasai. Ye Nagoya. Bye, oke, okay, mengenai Nagoya, stasiun Nagoya ternyata gede kayak Kyoto. nggak <laughs> usah dipencet-pencet juga kali pencet juga udah, udah, Situ udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, itu udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Kyoto udah, udah, udah, udah, udah, udah, Keutunya udah lewatin dari Singkang Iya, maksudnya nostalgia, aku situ jadi seot sih? Situ mau ajak riput sih, ya, ya, berani Kamu asalnya mana? Indonesia Kenapa nostalgia? putih Jangan nah, sombong kamu, aku juga bisa bahasa Jepang Coba aja Itu yuk Kamu dena hah? Which one is cute? Huh? Which one? The one near one. The one on my left Ah oh, Kalab kita buru-buru Jadi? Kupu-kupunya terbang gitu? Iya. Oh ke sini Oh begitu, ya Jangan listen, right? Mana ada? Oh. Mana ada restoran lagi sini? Oh my Gak ada restoran? Lagi. Family Mart Aduh Big Boy ada masalah ya, Cok? Iya Selangkangannya itu katanya Apa? Ketel. Uh, Bols, bols, tahu ya bola, Itu bola. kayak bolanya tuh kegesek-gesek katanya Alah, ya. Iya, jadi makanya dia jalannya begitu tuh agak tuh, tuh selangkangan kayaknya. Tahu nggak ngerti nggak gimana cara jalannya, Cok? Coba, ya, gimana? Ya, kayak gimana, Cok? Nah. Kaya kayak ini, kayak Kayak gitu ah. dia, dia jalannya selangkan begini, Nenek? Begini tuh, jalannya tuh, begini, coba <laughs> Karena selangkangannya katanya ini kejepit Yoshinoya-nya tutup. Aduh. Oh. Ah kaget aku kira kira Yoshinoya-nya tutup. No. Oh udah tutup ada Yoshinoya udah tutup. Tutup huh? Si? Bunyi itunya. Suaranya suara ini. Singo. Singo itu ini apa uh, lampu merah kalau Indonesia itu padahal ini lampunya hijau. Ini kalian dengar tuh? Ya kan? Kayak ya. bunyi ini anak burung. Buka sih dengar deh. Kalau hutannya beda, oh. burung juga beda. Beda, <laughs> bukan burungnya suara aja. Bukan burungnya ya guys ya. Ini Suaranya beda. Gak ada makanan ini coba? seharinya karaoke tuh? yo, ah. aku belum makan. tapi sekarang kita nggak ada makan malam coba ada? udah capek, udah kayak gini kelihatan tuh tuh udah berminyak-minyak gini kan? cuma kita makan donat ke... aja. iya. aja. ini minyak udah kurang lebih 2-3 liter ini lumayan buat masak gorengan. sih oh. sih. ah dengar bunyinya. nah biasa ya. Maksudnya, lurus sama belok Lurus sama belok lagi ya anggapannya ini ya Pas nyebrang itu, lampu buat nyebrang ya Lampu penyeberangan. Dia kan bentuknya tambah gitu ya Ya, maksudnya Jadi... Antara nyebrang lurus sama nyebrang Lur. samping Lur. Itu suaranya beda gitu 10 jalur 10 jalur, lalu ini anak ya Bener sombong banget ya, nggak ngerti ya gue nih Berisik lagi dia Aku makan ini aja deh Telur sama Ayam, oh kodong, kamu apa sih? Cok, sobak, dadah, sobak, sobak, sobak, sayang banget. Eh, Sama? ini benar ragu kamu makan ini? Iya, ini lengket-lengket lo -lengket Aku, su Aku suka, seriusan. Iya dong, Hai, malam, Kuih malam, kuih kuih Aku disuruh makan bento coba. Ayo. Aku disuruh makan bento coba itu. Mie. 7-Eleven lagi? Iya, 7-Eleven 24 hours. Kamu, どっちがどっちでも大丈夫. Ah, hai. Ah, oh, ambil sesuka kamu. Ambil sesuka kamu. Bawa pulang, kasih mamah, papa kamu juga. Oke. Ah. Apa yang kamu perlu? Enggak usah. udah. aku perlu ini. Ini sisir namanya, ini namanya sisir ini Oh sisir? Nah Lain Oh, hotel. oh hotel. Hotelnya, hotelnya hotel tua, kelihatannya tua ini Hotelnya tua banget Tapi nggak apa-apa, yang penting murah Kalau nggak salah ini hotelnya Aku sama si Aco berdua, berapa ya? 5000 yen kalau gak salah Loh, Lihat kamar mandinya Ah kecil Si Aco. siapa yang mau berendam di sini coba? Uh, mungkin sampai sini dulu ya uh, ternyata di luar prediksi kita susah cari ah. makan di Nagoya bikin air putih bikin air panasnya begini ini udah cuci jadi, belum sama ini <laughs> pikir gimana? ini udah dicuci belum sama mereka nih thanks for watching for this video uh, jangan lupa like subscribe comment dan share jadi Uh, berikutnya kita akan upload tentang yang kita jalan-jalan sekitaran Nagoya. Walaupun malam ini banyak hal yang kecewa, nggak dapat makan malam, terutama. Tapi ya gak apa-apa kita bisa makan dari convenience store. Ini kehidupan. Iya, biasalah bergelombang, kadang naik, kadang turun gitu. Kadang baik, kadang buruk. Gitu. Itu namanya supaya dapat balance jadi, kita, sayo -sayo. ya. Jadi ngomong kemana-mana kita sejauh. Ya jadi. Ah yaudah ya, uh, tetap stay tune. Kita bakalan upload video berikutnya, kita bakalan jalan-jalan sekitaran Nagoya Itu eh, sekitar info aja, kita bakalan ke kuil yang ada di Nagoya Terus bakalan ke kastil yang ada di Nagoya Terus planetarium, wah pasti asik banget tuh, yakin As Kalian bakalan uh. terhibur Oke, okay? you for watching, always be smart and bye-bye bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Oh ya,